Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kakak di sini. Hari ini, Kakak mau cari mainan nih ya, teman. Ada yang mau bantu kakaknya? Uh, ayo kita sambil jalan, siapa tahu ada mainan. Wah, sudah ada keranjangnya di sini teman. Uh, coba kita lihat, ada mainan gila ya? ambil keranjangnya kita bawa dulu. Wow, mobil bakonya besar sekali ya. Wow. Lihat. Warna apa, teman? Ada yang tahu tidak mobil bekonya warna apa ini? Warna orange Kita taruh di sini. Kita cari lagi. Du du, du, du. Duduh, duduh, du. mana ya? Ada mainan. Duduh, duduh, du. du, du, du, du. Wah, sepertinya ada mainan teman. Kita lihat ya. Widih, mainannya banyak sekali. Kita wow. lihat ya teman. Ada apa aja nih? Wadidaw, ini mobil Iron Min Wih, keren Kalian tahu tidak, ini warna apa? Warna biru Wih, keren ya Kita taruh yuk Ada apa lagi? Wow, mobil Lamborghini. Keren, lihat-lihat-lihat. Wow, mantul. Kita lihat yang lain yuk. Di ada pesawat. Wow, pesawatnya keren. Warna apa ini? Teman ada yang tahu tidak? sawotnya warna apa? Wah, wow, warna putih. Kita taruh lagi. Lihat yang lain. Wow, ada tembakan teman. Wah, besar sekali tembakannya. Wow, ini tembakannya warna hitam. Besar ya Kita taruh yuk Ada lagi yang lain Widih, Ada mobil paket JNE Wah besar ini Mobil paketnya Widih lucu ya Kita taruh yuk Kita lihat yang lain Besar, wah teman, lihat banyak besar ya, wow, mantul, kita para di sini, kita lihat yang lain, wadidaw, ada mobil eskapator, wah teman, lihat, lihat, banget nih. Wih. Wah, banyak banyak teman. Kita taruh yuk. Kita lihat lagi. widi Widih Ada truk Molen. warna apa ini? Pak teman-teman ada yang tahu tidak? Ini warna apa truk Molen ya? warna toska ke teman Nah banyak ada tiga nih Nah kita taruh ya cari lagi wadidaw Wow ada mobil tank teman Wi banyak banyak sekali Wow keren ya mobil tanknya tuh lihat-lihat teman Wow, warna apa ini? Warna coklat, teman. Wah, wow, mantul ya. Kita taruh ya di sini. Wah, sudah mulai banyak di mainannya. Kita lihat lagi yuk. Wah, wow, ada mobil Molen. Wah. Ini Molennya warna merah, teman. Wih, besar ini bannya ya. Wah, wow, udah banyak nih mainannya nih. Wah ada yang ketinggalan nih Hah? Wah, Bola-bolanya kita pungutin yuk Wah ada banyak nih bolanya Wih banyak nih Sebentar ya kakak taruh dulu Wah ada lagi satu lagi Satu lagi Oke Wah kita sudah mengumpulkan Banyak mainan teman Wah sudah terkumpul banyak nih teman Terima kasih ya Sudah menyaksikan videonya di Jangan lupa like dan subscribe Bye